Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini spesial di tanggal 24 Kita saksikan Masya Allah Melihat begini aja kita sudah happy banget ya Masya Allah selamat tanggal 24 Ini spesial dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Mudah-mudahan persahabat Rumah tangga Leslar, Lesti dan Bilar ini diberikan kebahagiaan selalu dan mudah-mudahan langgang tiljana. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Kita lihat persahabat tuh Papa Bilar, yang sedang fokus memainkan handphone yang dipidio oleh Bunda Lesti Kejar Masya Allah. Ini sih kebahagiaan banget yang dirasakan oleh warga Konoha. Banyak sekali komentar dan tentunya tanggapan yang diberikan dari para sahabat Leslar dari akun Elinis Dayuni mengatakan Masya Allah Bahagia terharu, campur aduk Bahagia terus pandang. Amin Masya Allah banget ya Inilah hari kebahagiaan Leslar Lovers di seluruh dunia Masya Allah banget Dan pastinya bersahabat Ada unggahan terbaru dari, dari Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora Aduh, Masya Allah Lagi-lagi happy ditambah Melihat postingan Papa Bilar dan Bunda Leslie Masya Allah, outfit yang dipakai. Ini bikin salvo kita semuanya, the best, luar biasa. Ini Masya Allah banget, pokoknya cabun aduk malam hari ini. Bahagia, terharu, melihat idola kesayangan kita, Masya Allah banget. Dan kita lihat perselabat, salvo dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar. Kalau kata mertua gue, gak inget anak, aduh, masya Allah banget ya. BBL ini diasingkan dulu, papa dan bundanya lagi pacaran dulu nih persahabat ya, masya Allah. Hingga banjir komentar di postingan ini persahabat ya kita simak dari Arna sih, ikut juga mengatakan, masya Allah, langgeng teljana, amin ya robbal alamin. Ini doa baik ya kita aminkan. Dan berikutnya juga persahabat dari Rossi underscore Leslar 2:4. Hari spesial, pacaran tanpa abang unggul dulu, bahagia selalu ya kalian. Rizky bilar, Leslie Gejora We love you, masya Allah banget ya. Banyak sekali yang sayang, banyak sekali yang mensupport, mendukung hubungan Lesti dan bilar. Pastinya warga Konoha ini happy banget malam hari ini. Itu doakan, kita support dan dukung, tetap semangat, bersama menjadi bagian dari Lesa Lovers. Mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Amin. Masih menunggu kabar dan kejutan terbaru berikutnya di malam hari ini, jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Mino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.